assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dari channel A2 Pro TV dan kali ini ada satu rumah yang kami tawarkan barangkali juragan berminat mencari rumah di pamijahan Bogor Barat lokasi ini 15 km dari stasiun Bogor dan 12 km dari kampus IPB Dramaga Bogor Dan lokasi ini ada di perkampungan atau pedesaan Dekat dengan pesantren modern Dan lokasi ini juga padat penduduk Suasana juga pastinya nyaman, sejuk dan asri dan tanpa lama-lama yuk kita cek eksplikasinya Come on Nah, ini juga kan uh, rumah yang kami tawarkan lokasi Pamijahan Bogor Barat. Dan ini adalah di samping rumah di tanami singkong adalah tanah lebihnya dan secara global lokasi rumah ini luasnya 325 meter persegi dan luas bangunan adalah 200 meter persegi nah ini lingkungan di sekitarnya pemandangannya ini kalau dilihat dari belakang rumah atau di belakang kebun singkong tadi nah ini pemandangannya Juragan pemandangan lingkungan sekitar lokasi ini 1 km dari Jalan Raya Angkutan Umum dan dekat dengan pesantren modern, lokasi padat penduduk nah ini masih di halaman samping masih termasuk lokasi yang dijual ini depan rumah dan ini adalah garasi mobil Spesifikasi rumah ini kamar tidurnya ada tiga kamar mandi dua ruang tamu ruang tengah dan dapur nah ini saya berada di ruangan tamu jadi secara total lokasi tanah rumah ini adalah 325 meter persegi dengan legalitasnya AJB nah ini adalah ruang tengah dari rumah ini dan ini adalah kamar utama atau kamar yang di depan Lokasi ini memang di pedesaan atau di perkampungan, tapi tidak begitu jauh ke tempat keramaian, ke minimarket, atau ke tempat jajanan ke sekolahan, kurang lebih satu kilometer. Dan di depan adalah jalan desa. Akses ke lokasi ini lebar jalannya kurang lebih tiga meter, jadi mobil hmm, tidak bisa atau kurang lancar kalau bertatasan. Nah ini salah satu kamar mandinya juga kan. Ini kamar tidur masih termasuk kamar tidur dan kamar tidur ini adalah menghadap ke garasi ada jendela dan pintu buat keluar nah ini ruangan dapurnya dan di ruangan dapur ada satu pintu ke halaman samping sebelah kanan jadi halaman sampingnya ada dua kiri dan kanan Dan ini kamar mandi yang satu lagi jadi kamar mandinya lokasi rumah ini ada dua dan sekali lagi kamar tidurnya ada tiga Nah ini halaman samping Dan ini ada sedikit halaman di belakang. Sumber airnya adalah sumur pompa. Suasana dan lingkungan juga aman, nyaman, dan tentunya asri. Ya silakan juragan, barangkali juragan mencari rumah di Pamijahan Bogor Barat, mungkin ini jadi satu pilihan. Lokasi ini dijual dengan buka harga 400 juta rupiah. Lokasi ini 15 km dari Stasiun Bogor dan 12 km dari kampus IPB Dramaga Bogor. Barangkali Juragan berminat dengan rumah ini, Juragan bisa menghubungi kami di nomor yang sudah tertera